bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di youtube channel candil kode di kesempatan kali ini akan saya bagikan sebuah tutorial cara upload project Laravel di hosting ya ini buat kalian yang punya project Laravel biar bisa diakses di internet biar bisa dijangkau dari internet ini aplikasi yang kemarin saya demokan di video sebelumnya ya kita akan coba pasang di di hosting kita jalankan dulu di lokal sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini mudah-mudahan uh, berkah uh, ini ada error Oh <t -ragon> XMPP nya belum di start mohon maaf Nah. Oke ini eh, Aplikasi penjualan Akan kita coba upload Di hosting ya Sebelumnya dulu juga emang pernah Bikin tutorial ini Namun eh, Dengan audio yang kurang baik ya Mudah-mudahan di video ini bisa sedikit membantu Oke langsung saja Silahkan kalian uh, buka atau login di hostingnya ya Kita buat dulu subdomain uh, Ini saya contohkan penjualan kita tunggu proses pembuatan uh, subdomain baru ya. Oke okay. penjualan belum bisa diakses kita kembali lagi ke dashboard cpanelnya <tuh> lalu kita konfigurasi di mysql database nah, kita buat database main aja ya ini bebas terserah kalian oke sudah dibuat lalu kita kasih user buat akses database Ini harus diingat ya, username dan juga passwordnya Nanti untuk konfigurasi di dalam folder .inv nya Kita create user Oke, okay. sudah Lalu kita add user to database Ini usernya ini database ini di checklist semua free privilege lalu make change kalau sudah kita kembali nah kembali lagi lalu kita ke php myadmin <tuh> nah, ini Uh, Database-nya diimpor, diimpor dari database yang sudah dirunning di, di offline ya. karena saya sudah mendownload. Kita langsung impor. Oke, okay, klik go. selesai kita close saja Nah sekarang kita ke file manager kita upload uh, foldernya ya sambil buka VS Code env ya. di konfigurasi atau disesuaikan nama database, username, dan juga passwordnya ya di dalam folder .env. Ya. sekarang kita upload uh, public di dalam folder penjualan di subdomain penjualannya nah ini public silahkan kalian kompres ke dalam folder zip Jangan di password ya Oke sambil nunggu Sekali lagi saya jelaskan Ini adalah subdomain kita upload di sini untuk folder publiknya saja ya. Oke, okay, kita upload. Nah ini sudah terkompres. Okay, sudah selesai, kita close saja. Kita reload ini folder publicnya, kita ekstrak eh, close. Nah, sudah, ini dihapus aja lagi. Kita kembali lagi ke root directory ya. Di sini tadi kita upload public HTML, publiknya di dalam folder public HTML, terus di subdomain ya. Sekarang kita upload yang bagian ini ya. Caranya, silakan kalian. Uh, Blok semua, kecuali folder public ini, karena tadi sudah kita upload, ya. Lalu kita kompres uh, lagi. Oke, okay, kita tunggu sampai selesai. <tuh> Foldernya ya yang sudah kita kompres kita upload yang ini <tuh> di sini silakan kalian uh, buat folder penjualan sama ini aja ya. nah ini kita masuk ke dalam folder penjualannya. Lalu kita upload uh, file yang tadi kita kompres, ya. Yang ini kita upload. <tuh> Selesai, kita kembali lagi. Kita ekstrak lagi. Oke, kita hapus aja ya. Ini juga database-nya, kita hapus. sesuaikan di folder .env nama database kita cek lagi di phpmyadmin nama databasenya username, <tuh> lalu password, oke, okay. sini nama domainnya juga bisa disesuaikan app debugnya di Ganti jadi file aja. Kalau sudah, kita save. Coba kita, oh ini, nah, terjadi seperti ini caranya. Silahkan kalian masuk ke Penjualan Yang ada di dalam folder Public html Iya Folder public yang pertama kita upload Kita edit di bagian Index .php. Di sini kita rubah yang ini dengan cara seperti ini kita coba save, coba kita reload masih belum coba tambahkan satu lagi maaf sini kita tambah penjualan tadi ini not secure ya kalian bisa tambahkan HTTPS di sini buat nyilangin ini di folder.inv tadi ya untuk app url-nya nah ini sudah jadi kita coba login oke okay. selesai masih ada cara lain juga buat uh, upload project Laravel mudah-mudahan cara ini bisa jadikan referensi buat kalian ya para pengunjung youtube channel candil kode <gulau> semoga bisa bermanfaat wabillahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh